saya kena TBC kok oh, sama saya TBC 9 tahun multiple drug resistant nah saya, saya yang ini enggak sudah pengobatan 20 butir obat antibiotik dan lain-lain waduh kalau bisa antibiotiknya di stop diganti probiotik ya jus pro kefir antibiotik diganti dengan probiotik fungsinya hampir serupa tapi tanpa efek samping gula darah normal di bawah 120 tapi setelah dinyatakan sembuh naik lagi kalau pakai obat itu enggak ada sembuhnya tapi olah nafas pola hidup nah baru nanti sembuh itu misalnya V terbalik makan nasi goreng minum teh manis buahnya mangga dua jam kemudian dites, tes enggak naik ya atau gini bukan nggak naik V terbalik itu gini orang tidak diabetes ya orang normal tidak diabetes dua jam setelah makan itu 180 tuh oh, enggak, enggak normal Ya, jadi orang habis makan ya naik, ada yang naiknya 160, 180, tergantung laki perempuan, tergantung usianya. Jadi kalau sekarang makan ya, maka 2 jam kemudian apalagi makanya nasinya goreng, teh manis ya. Wih, tahu tahu kecap manis, ayamnya ayam kecap manis, lalu buahnya mangga. Udah. 2 jam kemudian 200, 250 atau 180. nggak apa-apa ya, normal. 2 jam setelah makan dua jam itu karbo jadi gula ya kalau gak karbonya beras merah ya ubi ubian empat jam jadi gula Tapi kalau yang dimakan banyak ya sama empat jam lagi naik luar biasa gitu ya jadi saya makan yang indeks glikemiknya rendah rendah tuh berarti jadi gulanya lama kalau jumlahnya banyak ya naiknya tinggi tapi 4 jam kemudian oke kita bicara yang indeks glikemik rendah aja nasi goreng nasinya nasi putih digoreng tehnya manis buahnya mangga tahu kecap ada segala macam manis-manis 2 jam naik nah bicara sembuh adalah 4 jam setelah makan jadi orang yang tidak diabet makan 2 jam naik 4 jam lagi turun ya makanya dalam komunitas diabetes ada namanya V terbalik. Makan ya, dua jam lagi dites. Ya. Naik 4 jam turun. Ya, nanti dua jam lagi makan lagi naik, maka kayak huruf V ya, tapi habis makan 4 jam lagi turun. Berarti udah sembuh tuh. Orang diabetes makan naik. 4 jam lagi nggak turun-turun. Nah, itu berarti nggak sembuh ya. Orang diabetes makan ketat. Turun ya, berarti nggak naik, nggak nggak, berarti nggak sembuh, nggak makan ya kan? Nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan bakmi, sayur pun nggak dimakan, bahkan bawang putih, bawang ini rempah-rempah, nggak -rempah. dimakan juga, diganti mecin. <laughs> Tadi yang nanya, Pak, tahu diet ini ya? Saya nggak sebut ya namanya, atau komunitas ini bukan tahu lagi. Saya ikut tiga bulan, saya daftar, Jadi waktu saya ikut dulu kelompok itu ya, saya nggak mau sebut namanya, saya hanya ambil olah nafasnya karena saya seorang nutrisionis, ngerti gizi, bahkan pernah belajar dari berbagai dokter tentang gizi untuk lepas diabetes, saya tahu dietnya nggak salah atau bahkan saya kadang saya sebut keras ya ngawur gitu ya, nggak makan bumbu bumbu bumbu herbal itu antioksidan, nggak makan antioksidan yang tidak kanker pun kena kanker. Maka banyak orang yang dari sana hijrah ke pola hidup sehat, gak tahu berapa ribu orang dan beberapa ratus di antaranya. banyak banget. Saya susah BAB, pak saya saya ginjal saya kena tadinya kencingnya berbusa, dibilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya biarkan memang kencing berbusa belum tentu ginjalnya kena, tapi itu udah indikasi begitu mau yakin ini masalah kebanyakan protein atau ginjalnya atau ginjalnya kena gitu ya. Oh ternyata kebanyakan protein. Tapi kebanyakan protein lama-lama yang rusak ginjal juga gitu ya. Maka tadinya bilang anu oh, kreatinin segala macam masih bagus kok. Sebulan lagi benar Pak, ginjal saya kena. Tadi baru 30%. Aduh, itu diet yang tidak makan sayur, tidak makan bumbu. BAB-nya susah, bingung, mau makan ager agar sampai belenak, ya masih BAB-nya susah. Ya gimana mau nggak makan sayur, nggak makan serat. Serat yang di ager agar tidak menggantikan Beda jenisnya dengan berbagai sayuran karena ada berbagai sayuran bukan hanya seratnya ada fitokimianya ada antioksidannya ada vitaminnya ya belum lagi bumbunya malah disuruh makan mecin di komunitas kanker ya itu mecin monosodium glutamat apapun mereknya fitsin mecin mereknya apa saja itu kandungannya monosodium glutamat dan itu adalah karsinogen memicu kanker ya saya udah tiga bulan Pak makan mecin tidak kena kanker kanker itu membelah error butuh waktu lima tahun mudah-mudahan Anda yang diet itu lima tahun lagi nggak kanker tapi kalau kena kanker saya tidak kaget ya Maaf saya bicara bukan mengancam tapi mengingatkan ya mengingatkan demi kesehatan Anda stop diet yang nyuruh makan mecin ya makanlah bawang putih, ikutin pola makan yang kita ajarkan namanya rempah-rempah herbal Belanda datang di sini jajah 450 tahun itu demi dapetin rempah-rempah yang adalah antioksidan yang luar biasa inflamasi karena kurang antioksidan minum kista kanker karena kurang antioksidan terjadi pembengkakan karena kurang antioksidan lalu malah orang disuruh makan yang musuhnya antioksidan ya jadi kalau saya ditanya Pak gimana dengan diet itu menurut saya ngawur ya mungkin adakan gulanya turun gimana enggak turun kalau ini Mas Gunggung yang bicara ya ya itu namanya bukan bukan miracle of bread ya bukan keajaiban nafas Mas Gunggung bilang saya punya keajaiban nafas saya punya keajaiban olah nafas ritme kenapa saya sebut keajaiban olah nafas ritme kata Mas Gunggung yang diabetes tidak perlu makan ketat-ketat makan normal saja gulanya turun berarti ini pengaruh olah nafas karena makannya enggak disentuh makan seperti biasa olah nafas Gulanya turun, berarti karena pengaruh olah nafas. Olah nafas, jangan makan nasi bakmi roti sayur pun kagak, ini pun kagak. Ya, pasti turun, tidak usah olah nafas. Anda makan nggak sama sekali karbonnya, enggak ya? Pasti turun lah, pasti turun gitu. Tapi demi karbo turun, ginjalnya kena, BAB susah. sel mulai membelah error ya. Lima tahun lagi, kanker terlalu besar, harga yang Anda bayar untuk gula turun karena gula tinggi itu enggak bahaya-bahaya banget dibandingkan gula rendah banget drop. Jadi kalau saran saya termasuk menjawab yang satu ini ya, pertanyaan yang tadi mengenai gula kalau sembuh itu kalau sudah fit terbalik. Nah, tapi saya mau cerita juga ya. Saya pernah sembuh ya dalam mati 7 tahun. 2009 saya gula 400. Enggak pakai olah nafas. Saya pakai menunya Tansut Yen. Dan Tan Sutian mengajarkan makan sayur, dikunyah bumbu-bumbu yang banyak. Tapi untuk diabetes ya jangan makan nasi putih, nasi merah pun. Kalau Tan Sutian juga mengajarkan kalau diabetes ya jangan sedikit-sedikit boleh yang ubi ungu atau atau garut. Tapi kalau bisa sayurnya aja banyak-banyak. Sayur itu karbonya cukup ada karbonya, glukemik indeksnya rendah dan cukup untuk orang diabetes lebih dari cukup ya atau cukup kekurangannya nanti energinya diambil dari lemak. Jadi makan sayur ya. Kalau mau ditambah lebih ketat lagi seperti yang diajarkan Mas Tio atau dokter Mira yang juga diabet sudah sembuh 6 tahun gulanya di bawah 100 terus dan tidak ada efek yang macam-macam kecuali sedikit aja BAB kurang teratur dan tidur kurang mangkules. Karena hanya soal diet waktu itu ikut PHS selesai sekarang ya tidurnya pula sleep sleepnya 60% makan dokter mira juga nah dokter mira itu dietnya adalah masih makan sayur ya masih makan nah buah dia hanya apukek kalau saya masih lebih bebas lagi kenapa olah nafas dicampur dengan dietnya nah diet saya itu diet kansu makan sayur salad banyak banyak tapi saya nggak makan nasi nggak makan bami nggak makan roti enggak makan umbi umbian enggak makan tepung-tepungan, tapi sayur tetap makan. Buah apuket makan, salak makan, jambu kristal makan, selebihnya saya justru Nah, oke okay, saya cerita dulu ya. Diabetes 2009 saya sembuh enggak pakai olah nafas. Maka saya kalau ngobrol sama Mas Gunggung, Mas Gunggung cerita kebalikannya. Makannya bebas. Cukup olah napas, tadi gulanya turun. Ini hebatnya olah nafas. gitu kan. Saya bilang, Mas Gunggung, Mas, 2009 saya nggak pakai olah nafas. Makan sehat, ceguh. Ini hebatnya makan sehat. Lalu kita ngobrol berdua, berjam-jam. Karena saya pergi dari pagi sampai sore sama Mas Gunggung, survei tempat camp. Betapa hebatnya kita gabung ya. Olah nafasnya Mas Gunggung, makannya saya. Sehingga nggak ada dampak sampingan yang namanya susah BAB, kolesterol melonjak. Ada tuh yang diet yang yang ditanyakan tadi, tapi nggak sebut. Kolesterolnya naik 300-400 kolesterol 300 enggak masalah, selama gulanya rendah. Tapi siapa yang menjamin gula rendah? Anda marah, tunggu gulanya naik. Gula naik ketemu kolesterol tinggi, udah stroke ya, enggak langsung stroke sih. Pembuluh darahnya tersumbat sedikit-sedikit, sedikit maka ada juga yang anggota yang dietnya seperti itu, ya akhirnya saya dengar meninggal stroke. Aduh, sedih banget sih dengernya Ya, karena waktu kolesterolnya 300 diabaikan dramatis aman kolesterol itu enggak jahat, betul. Kolesterol itu bahan hormon. Saya juga tahu. Kolesterol 300 itu enggak masalah selama gulanya rendah. Ada lagi yang bilang begini, saya nggak diabet kok Pak, berarti saya aman ya? Saya bilang ya, dokter itu ilmunya ratusan tahun. Kalau dia memberikan batas, sekarang batasnya memang dinaikkan ya. Dulu laki-laki 200, wanita 180. Sekarang batas kolesterol dinaikkan, laki-laki sampai 20 250, wanita 200. Ini batas ini tuh ada alasannya. Misalnya betul ya sekali lagi saya tekankan, betul kolesterol tinggi itu tidak masalah selama gulanya rendah yang jahat itu gula makanya disarankan rendahkan gulanya kolesterolnya nggak masalah itu menurut saya ilmunya kurang bijaksana kenapa kan harus tahu dong gula naik itu kenapa yang penting makanannya ketat salah bahkan anda nggak diabetes nih anda nggak diabetes ya. kita ngomong anda nggak diabetes lalu anda diet anda punya klesrol 300, lalu dibilang aman. Bagi saya tidak. Kenapa bagi saya tidak? Anda tidak diabetes, Anda marah, maka tubuh itu fight mode. ya Fight atau flight mode. Pada waktu fight mode, itu kortisol di tubuh Karena mau berantem, mau marah, siapkan energi. Maka untuk energi disiapkan, gula dilepas. Maka orang marah, gulanya naik maka kalau Anda tahu orang-orang yang tidak diabetes, ya tapi kena stroke itu biasanya ya kemarin dia marah-marah gitu tapi nggak langsung stroke marah langsung stroke nggak ya. Waktu marah gulanya kental, darahnya kental. Kenapa darahnya kental? Karena gulanya naik. Gulanya naik ketemu kolesterol tinggi. Nah, itulah yang bahaya. Tapi siapa yang menjamin Anda gula tidak tinggi? Jadi begitu orang emosi marah gulanya naik, gula naik ketemu kolesterol tinggi kental kental sumbat sedikit, ngeflex sedikit, bukan nyumbat, kadang pembuluh darahnya mulai ada plak. Ya, ya lama-lama stroke juga. Makanya kalau saya sekalipun saya tahu kalau itu baik, bagus 300 aman, tapi kalau lebih aman lagi ya 220 aja. Kenapa harus tinggi-tinggi? kolesterol 200 itu sudah cukup untuk sehat, untuk bisa ereksi, bisa ejakulasi, hormon testosteron yang dibutuhkan butuh kolesterol untuk bikin hormon testosteron supaya energi seksualnya joss. gitu. nggak perlu 300. 200 saya cukup, ngapain 300 gitu loh ya. Jadi kalau saya sekaligus ditanya lagi dua pertanyaan mengenai diet yang disebut tapi saya nggak sebut ya, termasuk yang sakit gula ini. Nah, Waktu saya gula 400-an, ceritanya 2009, saya sembuh dengan pola makan Dr. Tansutyan. Tapi waktu itu memang saya belajarnya banyak, termasuk Dr. Yanuta Soed, Theresia Pohe, Elizabeth Subrata. Tapi yang paling saya kagumi Tan ya. Nah, singkat cerita, 2017, 2018 gula saya naik. Kayaknya dua sebab. Yang pertama memang makannya saya mulai ngawur-ngawur lagi, ya udah nabrak-nabrak lagi bukan low karbo, yang kedua memang punya masalah besar bisnis, yang singkat cerita 2019 bangkrut, rugi 240 miliar, ya, nah itulah yang mungkin malah sebenarnya faktor faktor faktornya mungkin yang kedua itu sih, ya bisnisnya banyak masalah, covid datang lagi, platform datang, digital datang, kita bersaingan dengan Lazada, salora, omset kita turun, ya singkat cerita aja gula saya naik lagi -an nah saat itulah saya kenal olah nafas saya latih selama setahun dan lepas obat lagi Nah sekarang menjawab pertanyaan ini yaitu ya kalau anda mau gulanya dulu dinyatakan sembuh saya nggak tahu sembuhnya gimana ya saya pun pernah sembuh dan berarti 7 tahun tidak minum obat tidak insulin tapi karena masalah bisnis rupinya juga nggak kira-kira kalau saya punya uang 1 triliun, rugi 240 miliar, ya cincel lah, masih banyak. Saya datang ke Jakarta, bawa koper, tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Saya hidup dari bawah. Saya kontrak rumah, sebelah saya tukang bakso, sebelah saya tukang sapu, saya kerja di Astra, jadi sales, nabung, nabung, nabung, nabung, kerja jujurnya luar biasa, rajinya luar biasa, jujurnya saya bilang sampai kayak radikal. Jadi saya nggak punya duit, orang miskin. Jadi karena kejujuran saya, ada orang punya duit, ajak saya kongsian, saya tidak setor uang. Dikasih saham 50%. Karena integritas saya. Nah, karena punya saham 50%, usahanya maju. Udah, sukses, punya ini, punya itu, segala macam. Buang, trut lagi, habis. Jadi rugi segitu ya, habis. Tapi rumah nggak disita. ya Aset pribadi nggak disita. Cuma perusahaan habis, bahkan saham pun lepas. Nah, itu yang bikin saya sebenarnya diabet lagi tapi dengan olah nafas tambah nih nah makanya pola makan saya yang mana kalau ditanya tadi dengan mengenai diet yang lain Lalu saya dulu nggak pakai olah nafas diatan sucian ada sembuh saya sengaja tekankan tanpa sucian sekaligus tambah satu kasus lagi ya tapi bukan-bukan diabetes kanker Gavrila kan juga kena kanker dan dia sudah ikut dietnya saya juga jangan sebut nama ada ya. Pengajar yang sekarang ini juga followernya ribuan tentang kanker. Tapi dia sendiri juga memang penyintas kanker. Dan banyak yang sembuh dengan dia. Tapi kasus Gavrila, ketika diajarkan menunya dia, yang adalah penyintas kanker, sudah sekian belas tahun juga tidak kambuh. Ya, maka Gavrila kambuh. Maka akhirnya Gavrila pindah ke Tansutian. Yang tidak mengajarkan terapi jus. Eh, menarik ya? Tidak mengajarkan terapi jus. Jadi buah dan sayurnya dimakan, dikunyah. Maka sehari harus makan tiga box salad, makan salad satu boxnya itu, ya. Maka kalau makan sampai 45 menit satu jam, munyain salad, karena emang Tansucan begitu ilmunya. Dia tidak mengajarkan terapi jus, tapi terbukti ya, Gavila sembuh enam tahun bersih, tidak kambuh. Jadi ya, memang dokter pun juga bisa beda perseberangan atau berbeda pendapat sama-sama mengatasi -sama kanker. Tapi kalau saya melihat begitu banyak kasus ya saya punya preferensi ya untuk untuk diabetes ini sekarang minumnya udah minum apa namanya Januvia 1000 gram dulu saya di 2017 itu waktu kambuh minum obat pakai naik dosis sampai 2018 itu saya metformin mereknya sih glukopak. ya tapi kandungannya kan metformin pagi 1000 malam 1000 siang 1000 Januvia pagi 50 climeperid malam 4 miligram. karena obat ini kadang metformin kok 1000 1000 1000 enggak nyanda. Ya mungkin saya dulu sebenarnya mungkin dalam hati saya stres sih, enggak kelihatan stres gitu ya, tapi dengan kebangkrutan, kerugian, masalah itu ya banyak banget. Nah, singkat cerita 2017 tuh kambuh minum obat, minum obat sampai 2019an baru ketemu. Sebenarnya 2017 pas kambuh tuh yang mulai makan sehat lagi ya. Tapi kok kayak enggak nyanda. Tetap naik, tetap naik, tetap naik. Akhirnya saya kombinasi makan sehatnya Tansudian, olah nafas, improve turun bulannya bisa turun terkendali 150-an. Lepas obat 150-an, udah itu ikut Dan saya wimpov terus berbulan-bulan. Ya, enam bulan, tujuh bulan ada kali kan? Emang waktu saya belajar di kelompok itu diajarkannya ya bayar 3 bulan ya, diajari cuma wimpov aja, wimpov satu, wimpov dua tapi gula saya masih fluktuatif di sekitar 150 kalau lepas obat. Kalau minum obat 1250 sih Lalu saya ketemulah John Kabat-Zinn. Ya, awalnya bukan ketemu John Kabat-Zinn. Ini kan metode Wim Hof nih. Saya googling Wim Hof. Saya seli, saya saya simak semua Wim Hof. Loh, ternyata sih Wim Hof ini mengajarkan main fokus. Jarang rekamannya, ya simak cam cam Wim Hof. Oh, ada mind fokus. Saya belajar, tapi kalau mau mengajarkan orang lain, akhirnya saya ketemulah kelas John Kabatsin di Jakarta. Ya, ikut hampir bulan, tuh, Dari situlah gula saya stabil. Ya, yaitu serial MBSR, MBCT yang sebenarnya sangat mirip banget dengan main fokusnya Wim Hof. Jadi, kalau sekarang pertanyaannya, "gula saya naik lagi, minum obat lagi?" Ya, itulah saya pernah ya 2010 sembuh 2017 kambuh lalu 2020 ya lepas lagi. Nah, kalau pernah makin usia kayaknya enggak bisa pakai satu pendekatan. Dulu di usia muda dengan hanya menu sehat sembuh. Udah tua, itulah kenapa akhirnya begitu saya lepas obat lagi itu oh berarti harus kesembuhan holistik, harus pola hidup maka saya nggak bikin klub pola nafas, namanya pola hidup. Ya makin belajar lagi mengenai functional medicine. Saya kalau belajar kayak orang gila sih, satu hari berjam-jam googling, dengerin YouTube, baca artikel, baca ini baca itu. Makanya saya ya emsenior, sekolah pendidikan pedagogik, ya magister pendidikan. Saya belajar teologi dari mulai S1 sampai S3 sampai doktor. Saya animator, saya animasi, saya direktur keuangan LSP karena saya belajar keuangan. Jadi saya belajar macam-macam dalam hidup ini belajar MN, MNLP, tapi tidak formal, nggak punya certified, Maka, tapi jadi coach di Metro TV, karena mengerti MNLP untuk bahasa-bahasa sekulernya, di mana saya bisa buang ayat-ayat. Ya. Kalau ayat, saya mah ingat, namanya dokter teologi, ya, guru sekolah Alkitab. Tapi dari seluruh pemahaman saya, ditambah pengalaman itu, akhirnya terutama pemahaman yang terakhir, itu mengenai functional medicine. Ya, kalau di luar negeri namanya functional medicine, atau kesembuhan holistik. Functional medicine itu ya kayak Pak Boboruntu, Pak Pianto Halim. Kalau yang di-PHS, ya sering diundang di Singapura. Itu dokter uh, Devi Mamahid, di Indonesia, dokter Gentiani Nanire Naniri. Yang sekarang, kalau saya banyak libatkan di-PHS, itu orang-orang yang punya konsep mengenai functional medicine. Maka termasuk Pak Rudianti Utasoid, di mana sembuh bukan hanya obat. Tapi sembuh relasi, sembuh hati, sembuh batin, deep sleep, olahraga. Maka, Anda simak Instagramnya Dr. Genti, ngajari score, ngajari lose fat. Dia certified dari Adirad, jadi kesembuhan dari pendekatan keseluruhan. Nah, makanya kalau yang sudah kambuh, lalu kanker, kambuh lagi, diabetes yang bertanya ini kambuh lagi, saya tetap percaya mau kambuh yang ke berapa kali, mau stadium 4 sekalipun, pasti bisa sembuh. Bagi saya, itu pasti, kok pasti banget karena pendekatannya keseluruhan, ya. Jadi kalau pendekatannya keseluruhan, nggak bisa cuma ngotok. ya. Jadi saya gimana kembali normal kembali ikuti modul 1 sampai 17 Pola hidup sehat itu pendekatannya holistik, makanya sampai diajarin juga pernikahan, lah pernikahannya nggak bener berantem terus, gimana gulanya nggak naik, kan begitu kan? Jadi akarnya, nyembuhkan sampai ke akarnya, ya bakal panjang dong pak pelajarannya, sampai saya mati atau sampai anda mati. Ya, Jadi modulnya enggak akan ada habisnya. Modulnya enggak akan ada habisnya. Yang saya belum ajarkan masih banyak banget. Jadi pelan-pelan aja ikutin. Tapi begitu pelan-pelan diikutin, percepatan kesembuhannya tergantung seberapa banyak Anda mau belajar dan berlatih. Oke, itu hari ini kita selesai rekaman eh, pertanyaan.